Nah, iya. Jangan lupa di-subscribe Kilo lu, sarapan iki Lu nyampe <laughs> Sarapan nah, sarapan orang yang nah, iya. tahu ya yang mau nubu ya serampok Youtube? Jelas so. nah, ya Jelas ya Jelas Buyutin Mbah Jaya iya buyutin Mbah Jaya Etan kan Mbah Bisa kok kono jadi Jaya etan pak Oh beti -beti. Iya, Ayo, Nah Jaya etan iya. Ini, pak cipu, seputuin, Iya Ia, rombongan apa ini? Eh? ya sengcelek teman, oh, Usi, malu drop. oh alaih, ya, ya, oke sip sip, subscribe Pak Usi, ya. kok lari to? kok lari sih san? oh lari? Nah, anu? Nah, hmm. uh, minggu sampai sih? ngura minggu? bah, sejak oh. minggu yang lalu? nyantai lah ini, jadi anu Oke, okay, perawat. <tuh> eh. ya, Kita, Kita bisa okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terap neh. Oke terap ini. terus terap hidup terap lagi. Iya. Bah, ya ini sampai loh deh Kati apa ini? nengareng nengareng ya apa gitu? Nengareng ada. Persubuhan. Permisi langsung mangkatnya sawah ya ada sampel bah, ya apa yang nanti lagi sekarang ini ada yang bambangan oh bambangan langsung ngerit apa si... oh mulai saya si turun wah ini orang loro ini basi basi yang melah nyunggi basi bawahnya ini oke OKDW basi di sini orang rincingan kita rincingnya berarti orang rincing kalau baru tolong seneng dingin apa berarti apa mayang dek. Mayang tenang Iya, sekolah sendok barang ya lah gruetean sing wis. kok. Pemainan ini kan si yang kono, kita ngaduk nih mainan di sik ada eh? Ya, adang-adang aku tak tinggalin kono, leh Kolegane tak ngomoleh Iya, pemain <tos> <tos> Pemainnya, aku riki Aiki ketaknya dulu-dulu rik Sintijak ngono walaik Dulu rik <tos> Lha, ya. sepi main film ugur dulure ae ngono wae, kita Ketok iki ora dibayar iki ngono. Lha wong-wongane mung ku iku ae pemainne. Jangan Lai lupa, lupa. di-subscribe ya, betul di-subscribe. Kene oke ya. lekas lho. Hah? jangan jalan Ya. utuh. Cara siapa para Ya ni wong iki wong iki sing ya